hei yo what up, geng balik lagi dari channel gue detektif slot si penyelidik slot gas pada ini. oke ini hari gue bawa peralatan di seratus lima puluh ribuan guys ya nah, langsung saja kita gas kan di tkp-nya tkp-nya apa ya lagi-lagi ini guys ya get of Olympus ya guys ya <coughs> ya ini gua gua udah hafal banget ya gua memang demen banget dimain di game yang satu ini guys ya bersama uh, balik lagi kita bersama dengan kakek kakek kuntul ini guys ya huh. Ini kaget memang kadang ngeselin. Oke, okay, mantap ya, mantap ya, mantap ya. Ini langsung dikasih sketcher gratisannya, coy. Mantap. Yang benar-benar sketcher saat ini bisa bikin bawa profit kali 10-nya dong. Aduh, di skip juga aduh banyak banget yang di skip ini. Berarti banjir tapi nggak ada yang ya. Ini harus angkat kek. Oke, okay, mantap dikasih gelasnya angkat, mantap benar diangkat coy kali 3 ya. Enggak apa-apa yang penting dikaliin enjoy. Oke, okay. angkat lagi, oke okay, mantap, diangkat kali tik aduh nggak dikonekin, konekin dong, batu kuningnya pecah nih, oke, okay. eh, mantap, dikasih sama cincinnya juga ya, kalau udah kayak gini nih, ini fix connect guys, ini fix connect, cincinnya lagi dong, cincinnya lagi dong, oke okay, mantap, gila diangkat lagi maka kakeknya mantap ya, cincinnya, cincinnya, waduh waduh, tak puluh dikali tujuh coy ya, jadi di sini di, kita dikasih nice 149.000 ribu ya, nggak papa. Syukurin ya, disyukurin ya, nama Sketcher gratis itu kalian harus syukurin. Kenapa ya, udah dikasih gratisan ya? Siapa coba yang mau kasih, iseng-iseng kasih 200 kayak gini ya. cuma Cuman kakek ini doang ya. <tuh> Oke, okay. masih ada 6 spin ya. tetap Tapi kita masih kali 7 coy. Oke, okay. gelasnya, wah ambil 10.000 dikali 10 guys dapat 96.000 enggak apa-apa. <tuh> oh ya nih guys ya, gua mau gua hampir lupa nih uh, menginformasikan ke kalian semua yang lagi nonton ini ya. Kalau gua masih bermain di situs retro777 guys ya. Tujuhnya tiga kali, ingat tujuhnya tiga kali ya. Ini situs paling gacur dan terpercaya guys ya. Lu menang berapa pasti dibayar di sini ya. Ya, ini gua be, uh, udah pw banget sih gua main di sini ya. Kenapa ya di sosial lain gua juga selalu cuan di sini kan. Aduh, gila gila, gila. nih dikasih lagi super binyar guys ya. 231.000. Gila ini cuan banget ini ya. satu ini memang mantep banget cuy ini sketcher satu ini cuy ya. Bisa tembus sebanyak ini guys. Jadi buat kalian semua langsung gas kan ya guys. Itu tujuh 777 guys ya. Nih barang gua nih kali yang kita main bareng di sini guys ya. Karena gua pengen kalian itu bisa kayak gua juga guys ya. Profit terus cuan terus di sini wah wow, anjir wah gila gila skacer gratisan ini dikasih gratisan ini oke mantap jadi skacer satu ini tembus 548 ribu, ya lumayan banget ya apa-apa <tuh> harus syukurin bang, <tuh> kita harus syukurin lah Oh ya nih guys, uh, gua juga ada informasi lagi nih guys ya, uh, kalau kalian mau join di grup Telegram ya guys ya, uh, linknya ada di kolom komentar ya, kalian bisa klik linknya langsung join aja di grup Telegram itu ya guys ya. Uh. <tuh> Jadi di grup Telegram itu ada updatean pola polanya satu kali 24 jam guys ya, uh. dan di sisi lain juga ada updatean updatean jam-jam berapa gacornya guys ya, uh. kapan gacornya guys ya. Uh. Jadi kalian bisa, kalau kalian bingung uh, bingung racik polanya atau rakit polanya. Atau kalian bingung ini sebenarnya jam berapa sih uh, enaknya itu mainnya jam berapa Nah kalian bisa join di grup telegram itu guys ya Karena di sana itu ada informasi-informasi gituan guys ya Jadi kalau ada informasi tambah lagi di luar itu dua ya kalian <coughs> Ya mudah-mudahan bermanfaat lah buat kalian semua ya Oke okay, jadi ini gua lanjut lagi ke pola lanjut di cepat 10 kali ya Ini ngomong-ngomong DC nya gue on kan ya Karena DC on ini sangat membantu guys Sangat membantu banget ini. Oke okay. Oke okay, ini dipecahin batu birunya Oke okay, batu jandanya dikasih hijaunya dong Oke okay, mantap dikasih kulinya Dipecahkan juga gelas cuy. Angkat kek Ayo dong kek Masa di luar bisa Bisa jackpot di luar gak bisa ya Oh gila tambelnya Tambelnya cuy dicantik banget anjing Anjir kek Lu gak angkat ini ngaco sih ini kakek Waduh ini kakek sengaja banget Dilihatin dong Aduh kek angkat kek Gila 43 ribu Wah jangkrik jangkrik ini kakek memang sialan banget pengen gua habuk palanya anjinglah ini gua yaudahlah ini gua off-conditionnya gua langsung buy spin aja di 400.000 guys ya ini gua jengkel banget ini ya ini gua di jengkel banget ini tambah udah bagus banget dia nggak mau angkat dilihatin doang guys ya ini gua jengkel gua panasin dulu kakek ini nah di dalam di dalam sini dia baru mau ngangkat-ngangkat guys itu nggak dikasih konek juga Aduh anjir anjir ini memang kakek Oke, okay. oke okay, mantapnya. Ini kalian ini harus angkat ke Anjun nggak diangkat juga kek. Aduh nggak diangkat juga. Anjir ini tampil kecil kayak gini baru diangkat angkat memang siang banget nih kakek guys ya. Aduh tapi nggak boleh pesimis ya gak boleh pesimis ya. Kita nggak boleh sampai emosian guys ya. Kita tuh harus cool harus school harus chill kita ya. <tuh> kita kalau udah emosian marahan jadi fokus kita itu terkecoh guys ya. Kita jadi enggak uh, enggak ini guys ya kita pakai kacau lah ya kita itu enggak boleh sampai terkecoh dengan emosi-emosi gen geng gitu ya nah ya. ini kali ini gue yakin ini pasti bisa jackpot ini jadi kita masih ada sisa spin 6 kali dan total penggal kita udah 10 kali cek oke batu hija dong oke mantap batu hijau pecah di, sekaligus dikasih batu kuningnya cek oke ini mantap batu merahnya dikasih jam pasir ih gila gelasnya angkat mantap kan oke oke diangkat uh, kali 4, kali tiga nyantol ya langsung dikasih sensasional kita guys ya 363.000 gila gila gila mantap. jadi sini udah balik modal ya kalau tadi kan kita agak rusak itu karena ya kita belum balik modal sih ya kali ini kita udah balik modal di 400.000 karena kita buy spinnya tadi kan di 400.000 ya Oke okay, tiga spin layer ini harus bisa dong harus bisa dong ya Oke okay, satu spin wah spinnya oke okay, kasih kantong waduh nggak dikasih ya guys tapi setidaknya kita balik modal ya nggak apa-apa ya itu lah. ya inilah namanya pola guys ya ini gue langsung gaskan di pola selanjutnya di spin cepat 10 kali ya ya itulah namanya uh, uh, tadi gue bilang ya itulah namanya pola guys ya, ya kita harus percaya prosesnya walaupun kita nggak profit di sketser ya ya jangan jangan langsung pesimis jangan langsung mengira ya udahan sampai situ udah gitu ya jangan langsung pesimis gitu ya oke okay, dan kalau kalian mau trik and tips yang bermainnya itu gimana ya ini gua punya guys ya cara-cara bermain gue ini sering banget gue terap, terapkan dalam setiap permainan gue guys ya sebentar ini gue langsung gas lagi di base pin aja guys ya <kuh> ini gua langsung ga gaskan lagi aja di dalam ini karena ini adren adrenalin gue sedikit terpancing guys ya jadi triknya apa ya kalau udah profit ya kalau udah profit Uh, coba kalian biasakan guys, langsung lakukan aja tarik dana ya Kalian amankan kemenangan kalian itu Karena takutnya Kalau kalian udah menang ya akun kalian itu terdeteksi kemenangannya guys ya Jadi salah satu kemenangan kalian itu bisa disedok lagi gitu. Jadi kalau bisa kalian langsung lakukan tarik dana ya Kalau kalian masih mau main ya tinggalkan sedikit duitnya lah ya Buat putar-putar lagi guys Atau bila perlu kalian daftar aja akun baru ya Kalau akun baru itu gratis guys ya daftarnya ya Jadi kalian bisa daftar akun baru ya deposit lagi kalian bisa cuan lagi guys ya. Jangan ya, mudah-mudahan dengan pola-pola kalian atau pola-pola yang kalian ikutin dari gua bisa bikin kalian profit juga nih. Eh, tambahnya Rp40.000. Angkat, mantap diangkat cuy. Kali kali 7 ya ini ya. Oke, mantap dikasih lagi sensasional ya. Jadi kita masih belum balik modal di sini, jangan happy dulu. ini malam agak geriketan ya ini bisa-bisa tembus berapa gue nih jadi ya. gua bawa modal itu di 150-an ya ini ini malam gue bisa tembus berapa ini? Oke okay. mantep banget cuy ini udah fix konek udah fix konek ya tombol, tombol segini ya Oke okay, jadi di disini kita itu udah balik modal kemenangan kita udah 437.000 ya udah balik modal ya <tuh> ini kayaknya masih belum cuan gitu banyak guys ya tapi setidaknya kita udah balik modal tapi ya di sisi lainnya kita masih belum cuan banyak banget di sketcher yang satu ini dan sedikit meresahkan buat gua guys ya sedikit uh, gua nggak terima sih sebenarnya guys ya kalau sketcher yang sketcher cuman dibalikin modal kayak gini guys ya jadi hitung hitungnya cuannya di sketcher satu ini di cuma 83.000 guys ya ini jadi kita eh uh, gue coba pancing sketser gratisnya ya guys ya gue langsung gue eh uh, spin turbo spin cepatnya gue matiin langsung gua di 20 kalinya aja guys ya mudah-mudahan gue tarik panjang ini gue uh, tarik panjang bener-bener mudah dapat sketser gratisnya ya oke eh buat kalian semua yang lagi nonton ya yang masih stay sampai di menitan ini guys thank you banget ya kalian memang luar biasa ya jadi gua minta tolong satu nih jangan lupa kalian bantu kayak guys ya kalian bantu subscribe dan jangan lupa jangan, nyalakan tombol loncengnya guys ya. agar kalian itu tidak ketinggalan informasi-informasi informasi-informasi <coughs> penting lah dari gua guys ya karena ya di dalam channel gua ini detektif ya karena gua selalu aktif olah-olah TKP ini guys ya ya TKP nya apa ya balik lagi nih guys ya di Gates of Olympus dong ya jadi kalian langsung tekan tombol subscribe nya ya oke okay, mantap gila langsung dikasih 5 sketchernya coy mantap ini ber berarti wah ini pola gua memang memang pola rasikan gue ini. Aduh gua udah, udah gak bisa bilang lagi nih guys ya ini kalau game yang satu ini gua udah aroma-aromanya itu udah kental banget hidung gue guys ya udah hafal banget ini gua udah hafal banget ini ini sketsa gratisan ini bisa dikasih apa guys Jadi, uh, uh, kita kita kita kita lihat aja ini kakek ini ya bisa kasih berapa loh kaya. kalau dari ta yang tadi kan kita kasih bye-bye aja kan ini yang gratisan dia bisa kasih berapa nih? oke anjir tambelnya cuy. Cuy. 96 ribu cuy. wah gila anjir anjir langsung dikasih sensasional 2.300.000 wah gila gila gila gila, gila. ini sketsa gratisan sampai tumbuh 2 juta wah Wah oh, ini kebangetan coy ini ini, ini, kelewatan, ini kelewatan ini kelewatan ini kebangetan ini ya tapi syukur ya thank you banget ya thank you banget kayak ya wah ini lebih banget anjir dikasih 2 juta ini sketser sk gratisan sk ini wah ini, ini, ini, ini yang ini bikin situs ini the best ya ini yang bikin situs ini yang gacor guys ya jadi buat kalian semua gue usah bingung lagi guys ya kalian tuh gak perlu meraba-raba lagi langsung gaskan aja di situs Raya 777 guys ya 73 kali ingat jangan sampai salah 73 tiga kali ya guys ya wah ini nih yang bikin teman gue main di sini nih, yang bikin gue stay ya, bikin gue setia main di situ sini ya, karena ini nih ya, gue gila ini gila-gila-gila. Ini mau udah 100 ribuan guys, tunggu sampai 2 juta guys ya, gila-gila-gila. Hitung-hitung total gue udah 43 juta sekian, wah ini kalau udah kayak gini memang enaknya langsung ciao guys ya. Wah, tapi gue habisin dulu nih polanya nih. Wah gila-gila ini, kalau habis ini gue langsung caw aja nih guys ya. Wah ini udah profit banget ya. Jadi buat kalian semua ini langsung gaskan aja ya. Oke gak ada lagi ya guys ya. Thank you buat kalian semua sudah nonton. Mudah-mudahan rezeki besar selalu mendampingi kalian sekian. Olah TKP hari ini. Adios.